Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi lagi di sawah, teman-teman. Mendung Hujan. 3 hari panas, situ hujan lagi. Kalau bahasa Jawa itu rendang ketiga, rendang kedua. Untuk tahun 2021 ini hujannya lumayan, hampir seminggu sekali, ini dari sekali. ...layu. bisa rontok kalau untuk pengocoran cabai kalau untuk cabai lokal itu harus posisi kering tanahnya ini lokasi persawahan di antara Bering Rencana dan Sinar Basmar Lampung Selatan Kalian Motornya terjebak di lumpur. <SILENCIO> <SILENCIO> diangkat ngarpe wae diangkat. sudah mulai bunuh. bani gundul guna gundul guna gundulnya lunyu banget ya apa mending motor ku iki? Gundul. <laughs> ku menampuk gundul banget ban iki. Oh ditelewat wis jal. Guys sing blaki dule kene ne watu. Ah iya saya bubu iya, iya. kan iki iya kan ngono apa? Hmm? Banyu kene dilongi men ora kene basah wah mm -hmm. ora iso mlaku malah. Malah sing duwe mungkin ngomel-ngomel mungkin. Hmm. Los lan bedah wae Kang wingane ngomong. Ora dibedang kok kene kok becek terus jalannya. Hujan lagi hujan. Inilah jalan setapak yang memang dikhususkan untuk memuat padi pulang ke rumah jadi untuk posisi jalan sendiri itu 2 meter eh 2 meter lagi 200 meter satu jalur 200 meter arah ke barat itu di sana ada lagi setiap 200 meter ada lagi jalur kayak gini karena untuk memudahkan untuk pengangkutan tadi dari sawah ke rumah Bisa nimung Kita pulang dulu guys Tuh punya saya Meleset-meleset kagak ya Kita dulu ya Jangan lupa yang belum subscribe Saya tunggu Atau kita akan berkunjung Oke terima kasih